serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Let's learn tentunya Baiklah para sahabat Let's Lore dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada vitamin bahagia yang sangat luar biasa cute nya ya dari idola kita kita lihat untuk pertama Kabar yang sangat membahagiakan warga Konoha Langsung disuguhkan vitamin lewat jalur iklan Sofi Dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar Apalagi Leslar ini memberikan pantun ya Untuk warga Konoha masya Allah Kita doakan yang terbaik nih Untuk idola kesayangan Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Amin ya Robbal Alamin Momen ini pun persahabat post kembali oleh akun Leslar Underskorsik. Wow, Masya Allah banget ya. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Masih di unggahan akun Instagram yang sama. Ini mengunggah sebuah postingan video. Ada ucapan yang sangat luar biasa dari Om Dedi Corbuser bersama Rudy Salim. Persahabat ya. Om Deni ini mengucapkan selamat atas peluncuran Leslar Meta Force. Wow, Alhamdulillah persahabat ya dukungan. Semakin banyak dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Dan semoga persahabat sahabat Leslar Metaverse Ini terus meroket, berkembang, dan sukses Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Yeni underscore Devri mengatakan di kolom komentar Wah, wow, Om Dendi, Leslar Metaverse no tipu-tipu ya, Om ada kok Rudy, Masya Allah, kangen Leslar di podcastnya Om Deddy lagi makin besar dan mendunia. Amin. Ada juga lagi persahabatnya komentar yang diberikan dari Agung Mitra Yanti 2 mengatakan, Keren nih kalau Leslar main lagi ke Deddy komuser. Jadi ingat kata-kata Papa Bilar Waktu di tempat Dedi Kalau main ke sini lagi Anaknya udah lahir dan akan ditaruh di meja podcastnya Dedi Wow, asyala banget ya Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari Om Dedi dan Leslar Selanjutnya Kita mendapatkan kabar terbaru Siang hari ini dari idola kesayangan kita Yang sedang mengunjungi Mabes Polri Bersahabat ya, perhatikan Bunda Lesti dan Papa Bilar ini sama-sama tentunya memenuhi panggilan Mabes Polri terkait masalah DS Kita doakan semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan Leslar, Lesti Bilar juga ini ditemani oleh kuasa hukumnya persahabat ada Bapak Arifin Dan Bang Boril selalu setia menjaga idola kesayangan kita Postingan ini pun diripos kembali oleh akun Lesti Bilar, Arusko Leslar ada kalimat kemsen juga yang dituliskan, Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora hari ini datang ke Mabes Polri. Kita support, kita dukung, kita doakan yang terbaik buat idola kita semuanya. Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Surya Nandut 1234 mengatakan, Semoga semua urusannya cepat selesai, orang baik. Amin. Masya Allah banget ya, support dan tanggapan yang sangat luar biasa. Ada juga komentar lain dari akun Janiah Janiah100. Bismillah, semoga cepat kelar urusannya, amin. tuh Doa-doa baik selalu diberikan. Kita tentunya aminkan bersahabat ya doa baik dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya... Dari akun Nani Haryani. Semoga Allah lindungin Leslar dari apapun... Masya Allah banget ya... Patut kita aminkan... Mudah-mudahan doa baik dari orang-orang yang tulus... Selalu diijabah... Amin... Ya Robbal Alamin... Berikutnya kita lihat juga nih... Momen spesial... Bunda Lesti, Pawabilar Bilar... Dan Sandi Arifin, persahabat... Kita doakan selalu yang terbaik pokoknya untuk... Idola kesayangan kita... Dan kekabar berikutnya, persahabat, bangunin akan mengingatkan dan menginfokan untuk keluarga konoha semuanya. Jangan lupa untuk men karya-karya terbaik idola kita di channel Youtube Lestelar Entertainment. Karena di A vlog terbaru, BTS syukuran 1 juta subscriber, Bunda Lesti menangis pas Zidane nyanyi. Wow, kenapa ya? Yang penasaran, pantengin terus channel Youtube Lestelar Entertainment. Karena vitamin bahagia akan di up nih di channel youtube Leslar Entertainment kita masih menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya siang hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh